Aku adalah aku, bukan kamu, bukan dia, dan bukan mereka. Aku hanyalah orang yang sederhana, yang hidup dengan apa adanya. Aku orang yang tangguh dalam berjuang, dan aku bukan tipe orang yang gampang menyerah dalam berusaha. Melangkah dengan kakiku sendiri, dan bergaya hidup dengan caraku sendiri. Aku bukanlah orang yang bergelimang harta, tapi aku tahu caranya bagaimana menciptakan bahagia. Setiap orang pasti mempunyai keterbatasan hidup Tapi aku selalu bersyukur atas apa yang aku punya Inilah aku yang terus berusaha bersyukur dan bahagia Tanpa terpengaruh pada kehidupan orang lain